Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Ani Channel. Hai guys, yang tahu aku di mana? Iya betul sekali. ada lagi memperpanjang paspor guys. Dan kali ini acaranya aku spesial aku dandan ya guys ya. Dan ingin tahu keseruannya aku bersama teman-teman dan uh, aku memperpanjang paspor ini untuk memperpanjang kontrak atau mau pulang ingin tahu simak terus videonya aku guys oh ya yang suka jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya oke okay, nggak usah lama-lama simak videonya aku guys pertama-tama siapkan baju dan gimana cara aku dandannya? aku hanya memakai pelembab siang malam ya guys kemudian aku tambahin uh, bedak wardah gitu aja guys aku gak pakai concealer-concealeran gitu aku malah gak bisa ya guys kemudian kalau sudah rata bedaknya aku kasih eyeshadow ini warnanya cuma coklat coklat muda ya guys ya agak keorenan gitu kemudian aku kasih uh, eyeliner ini yang modelnya itu kayak stempel gitulah guys jadi tinggal dicap-cap gitu udah gampang jadi dan sebelahnya itu kan ada kayak pensil kemudian itu untuk memperjelas di tengahnya gitu guys aku kalau dandan tuh nggak bisa kalau pakai dempul dempul gitu malah kayak hantu nanti malahan nggak jadi <guluh> keluar aku guys <guluh> jadi aku cuma pakainya pelembab gitu aja siang malam kemudian aku kasih bedak wardah udah dan kemudian aku kasih maskara tapi nggak aku jepit guys karena ini aku juga buru-buru hasilnya seperti ini <guluh> Ramp rempan tuh ya guys ya, kalau keluar aja, aduh ribet banget pokoknya. Dan alisnya aku nggak nggak tak kasih alis gitu, guys hanya untuk memperjelas aja. Aku kasih maskara Aku nggak pernah pakai alis-alis gitu, guys. Karena aku kalau pakai alis malah kayak sencan. Aduh, malah ada yang berisik gitu, guys. Maaf ya guys, abaikan. Kemudian aku pakai lipstik, Aku kasih lip gloss biar kelihatan segar ya guys yang seperti ini biar lebih jelas lagi aku kasih maskara lagi guys hasilnya seperti ini guys nah ini hasil akhirnya seperti ini <laughs> maaf kalau wajahnya tetap enggak enggak nggak anu ya guys ya apa namanya biasanya kalau dandan kan ada perubahan ya guys ya ini nggak ada perubahan sama sekali karena memang seperti ini guys kemudian aku mau pakai kerudung rambutnya aku kuncir di belakang aja biar rambutnya nggak terlalu ngruel ya guys ya ini kan tali satu kali aja karena aku mau pakai topi mau pakai topi guys aku guys Nah, cuma tak gituin aja. <tuh> Kalau sudah, aku pakai handset biar nanti ada telepon atau gimana denger. Dan ini kerudungnya segi panjang ya, pasmina gitu, guys. Panjang sebelah ya, yang sebelah tuh pendek, kemudian <tuh> sematkan. Jika sudah yang pendek ini, aku masukkan ke dalam. Dan yang panjang ini aku tarik ke atas ya guys. Ditarik ke atas, aku sematkan deh sebelahnya telinga, gitu. Cuma gitu aja guys, aku pakainya. Kemudian aku kasih anting guys. Kasih anting warnanya warna ungu, uh. dan sebelah juga aku kasih anting, guys, dan hasilnya. Ini Tara. Kemudian aku kasih topi dan aku mau foto-foto dulu, guys. Ini aku udah pakai jaket ya, guys. Udah mau berangkat. Ini keseruan sama teman-temannya aku. Suaranya nggak aku anu perasin karena ada musik, guys takut kena hehehe, biasa biasa gitu, sih YT itu gitu deh bikin aku gak nyaman, jadi saranya aku silent guys, ini rame sebenarnya yang ada di sini, ayo jung <laughs> yang gak jung berarti gak ada di sini katanya, wah gak, ini, ini sobatnya guys aku di depan, aku mending minta di depan karena apa aku mending pusing guys, jadi aku di depan, mesti di depan deh dan akhirnya jalan terus sampai ya guys sampai sini guys. Ya nggak tahu di mana itu ya guys. Pokoknya ini menuju ke Taipei. Oh ya, ini aku sambil cerita ya guys ya. Aku memperpanjang paspor ini aku untuk mem memperbarui paspor untuk memperpanjang kontrak juga. Aku insya Allah menambah dua tahun ya guys di sini bulan tujuh ini aku sudah tiga tahun menjaga si prikitiu si titi ya guys dan aku mau nambah kontrak dua tahun aja dan akhirnya aku uh, sampai di tempat dan jika mau antri tuh harus mencentang namanya guys kemudian antri antri nunggu giliran aku nomor 90 guys ini guys dan ini temennya aku sudah nomor 89 itu habis 89 langsung 90 kemarin karena memang, memang ini satu mobil sama aku guys CC Arini namanya guys deket sama apartemen dan ini aku sudah mengajukan ini nomornya aku guys dan akhirnya selesai aku pulang ke lantai satu ini guys dan ini aku sudah di luar tuh mobilnya situ. pak sopirnya udah nunggu guys dan ini suasana di luar ya guys ya suasana di luar seperti ini guys kayak gini aku di sini sudah dua kali dua kali ya iya dua kali yang dulu yang pertama kali aku pulang Indonesia ini yang ketiga kalinya paspornya aku diperbaharui ya guys gak ada yang videoin jadi videonya cuma separuh-separuh separuh gini guys tapi gak apa-apa yang penting bisa ada kenang-kenangan ya guys ya oke okay guys ini sudah mau pulang bersama-sama teman-teman gitu guys akhirnya udah pulang bentar, bentar aja ya di situ nggak kemana-mana aku juga nggak beli apa-apa nggak ada orang jualan di situ hujan kemarin lagi hujan. Oke okay guys, sudah sampai rumahku guys Dan aku sudah mau masuk apartemen Kemudian aku mau lihat si Titi Ini aku sudah mau masuk rumah ya guys ya. Si hati Ati langsung ini, ini. Ah, ini. Tuk Iya, rujuk Oke okay guys, aku mau lanjut masak dan mau beberes baju-bajunya aku juga and Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda loncengnya Yang belum subscribe, subscribe dulu guys Karena subscribe itu gratis Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And see you bye